yang mana Alhamdulillah untuk Cinta Abadi Leslar episode keenam Ini masuk di 19 trending Wow luar biasa Masya Allah Tentunya karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment Ini sudah masuk trending ya Suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan Tentunya Alhamdulillah Masuk trending 19 Tentu ini berkat kekompakan dan kesulitan kita sebagai fans sejati Leslar Tentunya kita semua emang the best banget ya, luar biasa, mudah-mudahan tetap kompak, selalu mendukung karya-karya dari idola kita. Diunggah kembali para sahabat yang akun Instagram, HP Kentang Kota Sultan, disini ada kalimat caption juga yang dituliskan. Wadidaw, udah trending 19, kalian best, masya banget ya, luar biasa, Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu berkarya dan selalu memberikan karya-karya terbaik nih Kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan yang diberikan Dari akun Instagram Karawang nih mengatakan Alhamdulillah rezeki BBL ayo naik lagi sampai pucuk amin Tentu kita support dan gaskan terus Mudah-mudahan bisa dipucuk persahabatnya Tunjukkan kekompakan kebarbaran dari Lesti Tunjukkan persahabat ya Kebarbaran dari fans Sejati Leslar Untuk selalu mendukung yang terbaik Dan ke kabar berikutnya Ini ada kabar terbaru juga yang kita dapatkan Dari Ayah Kejora Di akun Instagram pribadi miliknya Ayah Kejora mengunggah sebuah Postingan momen kebersamaan ketika Kakak Bilar dan Dedek Lesi Kejora Ini akad nikah Persahabat atau pernikahan sirinya Dedek Lesi dan Kakak Bilar Di awal tahun Masya Allah Terlihat ya kedua keluarga Sangat harmonis, mudah mudahan selalu bahagia dan selalu sehat diberikan kepada keluarga besar Rizky Billar dan Lesti Kejara Dalam pusingan tersebut kita salpok banget sama yang foto ya, perhatikan nih Tentunya di kaca lemari ada seseorang yang lagi motoin ya <guluh> Cute banget, di luar biasa Merasa bahagia, merasa bangga, mudah-mudahan mereka selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar dan tanggapan juga para sahabat Kita lihat di sini ada Om Kevin Firmasha Cus, Lele Guling sudah menunggu ya Katanya tuh, wow, <lacht> luar biasa banget ya Dan kita lihat juga ada komentar lain diberikan dari Ustaz Suki Al Buguri Mengatakan, Masya Allah, katanya tuh luar biasa banget ya Alhamdulillah Kebersamaan dari kedua keluarga membuat kita semakin bangga dan bahagia ini tentunya pada hari itu yang membuat kita semakin bahagia persahabat ya. Masya Allah tabarakallah mudah-mudahan banyak doa baik yang diberikan kepada rumah tangga Lesti maupun Rizky Bilar dan selanjutnya juga persahabat kita lihat keunggahan Kak Marlin Hariman para sahabat ya di akun Instagram pribadi miliknya. Ini ada unggahan, tentunya foto dedek Lesti Kejora ya, Persahabat ya, Masya Allah, si cantik dedek Lesti Di sini kita lihat ada kalimat caption yang dituliskan juga Lesti Kejora untuk acara Tokopedia Hijab Du Jatuh Purwanti Ini ketiga tampil di Tokopedia, persahabat ya, Masya Allah Tabarakallah juga nih, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia untuk dedek Lesti Kejora dalam postingan tersebut juga banyak sekali pujian dan komentar yang sangat positif dari para fans. Salah satunya dari akun Hani Jamal 33. Orang cantik kayak gini dibilang gak cantik, imut loh, masih muda, udah ada prestasi, Tajir eh, udah ada jodohnya eh, udah mau dikasih rezeki keturunan. Nah, yang nyinyir gedein badan aja katanya tuh persahabat ya. Simak kalimat komentar ini yang sangat luar biasa. Selalu mendukung, mensupport apapun untuk Dedek Lesti dan Kakak Rizky Bilar dan selanjutnya juga persahabat kita lihat di sini kita flashback dulu ya ke momen-momen awal tentunya kebucinan Kakak Bilar terhadap Lesti ya ini ketika tampil di Indosiar, Masya Allah perhatikan tangan Kakak Bilar ya yang memegang tentunya pipinya Dedek Lesti tuh, wow Masya Allah banget ya luar biasa pokoknya, tentunya kita melihat momen ini adalah momen bahagia. Dimana kita pastinya selalu mencari vitamin-vitamin cidukan manja Dari Lesti dan Rizky Bilar Aduh, luar biasa banget ya <gifat> Kita lihat juga di sini postingan ini diunggah oleh akun Instagram Soberhutangan skor Lesla Kalimat kursum pun dituliskan Kita flashback dulu ya Lihat Kang Bucin yang sekarang makin bucin ke dede Apalagi sekarang ditambah lagi ada baby utun Makin bucin dah tuh laki katanya <gifat> Support dukung yang terbaik pokoknya untuk rumah tangga dedek Lesti dan kakak Rizky Pilar Dan selanjutnya juga persahabat ya ada info penting untuk kita semua sebagai fans sejati Lestlar Jangan sampai lupa untuk selalu mendukung persahabat ya Menyaksikan acara Poles kepoin Lesti eksklusif di video.com hari Senin ini pukul jam 5 Persahabat jam 5 sore Support, dukung penuh untuk idola kesayangan kita Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia yang kita dapatkan Tentunya tunggu saja informasi selanjutnya. Tetap stay tune dan tontonin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini adalah informasi di pagi menjelang siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bintu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.